Gunakan headset kalian untuk mendapatkan suara yang lebih jelas. Halo, Assalamualaikum guys. Imam, kenalkan dulu. Hai. Oh, belum hidup mom. apa itu? caluk ha? calu. hehehe aduh ya? kacamata tuh iya oh. Pani nggak, Wami? Pani nggak? Pani nggak? Mental. Kapi megigi lemak. Dengarkan saya dengan mic. Saya ingin berbicara satu kata. Untungnya. Jadi dua ke atas, maaf ya. Selamat menonton. Yee, yee, yee. Assalamualaikum, guys. Kita ketemu di kalangan, guys. Kalangan bayar Kalian tahu tidak? Kalangan itu apa? Ayo, kalangan itu apa? Ayo, penasaran enggak tuh? Penasaran enggak tuh? Iyalah, penasaran banget gitu. Mantap, kalangan itu ialah pasar. Yes, akhirnya kalian tahu kalangan itu pasar. Yes. Saya senang loh. Mantap. Saya adik kecil. Kenapa saya kecil? Pas waktu saya kecil dulu, saya sering diajak umat saya ke pasar ini, guys. Jadi saya senang banget, guys. Upload di sini, guys. Ye. Yeah. Mantap. Aduh, capek juga ya ngomong kayak gini. Aduh, capek banget, guys. Mantap. Mantap. Mantap gitu loh. Mantap, mantap. Oke okay guys, jadi saya akan nge-vlog di kalangan Payaraman ini guys. Saya akan memperlihatkan pada kalian suasana yang ada di pasar Payaraman ini guys. Oleh sebab itu kita langsung saja mulai guys. Cekidot. Halo, assalamualaikum guys. Imam, ya, kenalkan dulu. Hai. Oh, belum hidup mom. Nggak ya, oh, iya. hidup mom dulu, dulu enggak oke guys hari ini kita akan ke pasar apa namanya Payaraman. paya raman yang lebih tepatnya lebih disebutnya kalangan eh hmm, jadi ikuti saya terus guys ini penjual sate khas madura oh berhubung cuaca panas jadi saya betul di Beskem apa? namanya? Sate Husin Gaul. Hah? Hah? Apa nama beskemnya? Sate Husin Gaul. Oh, Sate Husin Gaul. Oke, okay, oke. Okay. Banyak kawan-kawannya. Tadi dulu. ada dulu. Enak es apa? Es calo. Es apa itu. Es calo. Hah? Es calo. Aduh kenal. ya? channel kan? Oke, okay, maaf guys, tadi ada problem sedikit baterai habis. Kita keliling-keliling di pasar ini, guys. Oke, okay, kita langsung saja, guys. ikut saya terus, guys. Hai guys, di Pasar Peraman ini bermacam-macam jualan. Jualan sandal, sepatu, barang elektronik. Pohon dan buku, baju, obat-obatan, bahan pangan, dan masih banyak yang lainnya guys Pasar ini guys salah satu pasar terbesar yang ada di kecamatan Payaraman Jadi kita orang Payaraman turut bangga guys Saya sarankan kepada kalian untuk tepuk tangan Terima kasih Mencati ah. kan? Pagar mana? YouTube, maksud YouTube. Kok hmm. enggak sih hmm. kalau. Dulu nya pasar ini bukanya satu kali dalam satu minggu. Sekarang dua kali dalam satu minggu. Bukanya hari Senin sama hari Kamis. Kenapa dulunya kalangan Pairaman buka hari Kamis? Kayak gini ceritanya Masyarakat Pairaman itu pekerjaannya petani Petani karet Kalau di ogan Ilir ini guys Rata-rata penjualan getah karet berminggu Biasanya di hari Selasa Kalau enggak di hari Rabu Dan itu juga kenapa awalnya dipilih hari Kamis Karena hari Selasa atau hari Rabu Masyarakat Peraman terima duitnya dari hasil penjualan karet tersebut. Dan di hari kamis itulah dijadikan pasar payaraman. Kalau kita sebut juga adalah kalangan payaraman guys. Mantap. Terima kasih. kacamata tuh. Oh. Saya dulu pas masih kecil sering ikut kakek dan nenek ke kalangan. Mereka juga jualan di pasar ini, guys. Seperti jualan gula, micin, Tepung, telur, dan masih banyak yang lainnya, guys. Dan juga, saya juga, guys. Dan juga, saya juga, guys. Dan saya juga, guys, saya juga guys sering sekali beli mainan di sini, guys. Dikarenakan juga, wah, saya juga penjual mainan, jadi biasanya saya sering dapat mainan gratis, guys. Saya rindu sekali, guys, di pasar ini, guys. jadi guys pasar ini guys bukanya dari jam 6 pagi sampai jam 10 lewat guys gimana tuh mantap Hai guys. Sampai ketemu di part 2. Terima kasih telah menonton. Oke, okay. terima kasih nonton. Assalamualaikum. Jalan apa? Kaki dulu, Pak. Mau jalan apa dulu? Hari lain. Apa Pak? Pasar-pasar oh. pasar lainnya. Oh, oh, oh. dulu, Bu. Oh, bapak. Oh, Bapak. bapak. Kau, kau mau anjara? mau oncar? Mau oncar, Bapak kedainya apa pak? nama kedainya Pak So Pak Etal. Oh Pak So Pak Etal. Mana apa kabar orang? Oh? Pananya saya tidak tahu pak kabarnya pak. Oh kabar mana ya? Eh? mati belum. <laughs>